Kami keluarga Makmur mengucapkan selamat, selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin. Saranya yo, saranya yo. Dadah. Siapa yang mau pandir bersama ya, Kak? Ya, nah, aku ya. ngisi aja juga. Tetap ngisi haji, Bang. Kami keluarga Makmur mengucapkan Selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf kami keluarga makmur mengucapkan Selamat hari raya Idul Fitri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 Ayu, video. itu video, itu video, itu video, foto, ini itu video, apa siapa mau mulai? Apakah kan lagi? Mbak <laughs> okay. jong, mana? oni, oni. Jangan lupa like What? Comment Subscribe Dadah hmm, Dadah Sampai ketemu lagi